siswa dimanapun anda berada, kembali berjumpa dengan saya melalui perkuliahan daring di mata kuliah ekonometrika dasar. Saudara, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menurunkan rumus nilai konstanta dan koefisien model regresi sederhana dan model regresi berganda. Pada hari ini kita akan melakukan simulasi perhitungan nilai konstanta dan koefisien regresi. Linear berganda dengan dua variabel bebas atau dengan model regresi tiga variabel. Nah, data yang akan kita simulasikan pada uh, hari ini adalah dengan menggunakan uh, data cross-section. Nah, jadi kalau kita kembali pada hasil penurunan rumus yang kita lakukan sebelumnya, bahwa nilai konstanta dan parameter yang kita turunkan. Dengan menggunakan metode ordinary least square ada dua, yaitu ada rumus panjang dan ada rumus pendek. Untuk lebih sederhananya, kita akan menggunakan rumus pendek dalam melakukan simulasi perhitungan nilai konstanta dan koefisien model regresi tiga variabel. Sehingga nilai konstantanya kemarin kita sudah dapatkan adalah b0 sama dengan rata-rata y. Dikurangi dengan perkalian B1 dan rata-rata X Kurangi dengan B2 Kali dengan rata-rata X2 Sedangkan nilai koefisien regresinya Yang pertama B1 adalah Hasil bagi antara Perkalian atau jumlah perkalian X1 dengan Y Kalikan dengan X2 kuadrat Dijumlahkan Lalu hasil perkalian ini kita kurangkan Dengan hasil perkalian antara jumlah perkalian x2 dengan y kita kalikan dengan lagi jumlah perkalian x1 dengan x2 ya, setelah itu selesaikan persamaan di pembilangnya baru kita bagi dengan penyebutnya adalah jumlah perkalian x1 kuadrat jumlah perkalian x2 kuadrat kita kalikan lalu kita kurangkan dengan uh, nilai jumlah perkalian x1 x2 yang kita kuadratkan Nah, inilah formula untuk mencari nilai B1, sedangkan formula untuk mencari B2 adalah ini. Oleh karena itu, kita harus pahami bahwa nilai B1 dan B2 yang kita hitung dan rumus pendek ini ada catatannya, bahwa nilai x seperti X1 adalah x1 besar dikurang dan rata-rata x, dan y kecil adalah y besar dikurang dan rata-rata y. Nah, untuk mencarinya tentu kita akan atau mencari nilai B1, B2, dan B0 ini tentu lebih mudah kita menggunakan alat bantu tabel, di mana kita akan membentuk kolom-kolom baru dari data yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pada rumus ini. Kolom apa saja? Yang pertama adalah kolom perkalian antara x ke 1 kecil dan y, kemudian kolom perkalian x2 dan y, lalu kolom perkalian x1 dan x2 kemudian kolom x1 kuadrat dan kolom x2 kuadrat. Setelah itu baru kita bisa mencari nilai dari uh, konstanta dan koefisien model regresi dua variabel bebas. Agar lebih uh, operasional mari kita lihat contoh kasus dengan uh, ada dua variabel bebas yang mempengaruhi uh, satu variabel terikat. Di mana uh, variabel terikat adalah tabungan yang kita beri notasi Y Kemudian pendapatan yang kita beri notasi X1 dan kekayaan kita beri notasi X2 Dari 10 orang responden yang kita survei Jadi uh, data ini kita bisa modelkan dengan menggunakan landasan teori-teori uh, tabungan ya bahwa tabungan masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan dan tingkat kekayaannya. Nah, oleh karena itu maka kalau kita modelkan dengan model regresi berganda dua variabel bebas, berarti kita harus mencari nilai konstanta B0, koefisien B1 dan B2. Nah, caranya adalah dengan menggunakan formula sebelumnya. Atau kalau kita ulang datanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi karena kita akan menggunakan rumus pendek maka kita perlu mencari nilai rata-rata X dan rata-rata Y. Oleh karena itu di tabel ini saya tambahkan jumlah dari Y Y X1 dan X2 kemudian rata-rata rata-rata Y, rata-rata X1 dan rata-rata X2. Setelah dapatkan kolom ini maka selanjutnya kita membentuk kolom Y kecil, X1 kecil dan X2 kecil. Kita mulai dari Y kecil. Y kecil ini kita peroleh dari selisih antara nilai-nilai Y besar dengan rata-ratanya. Jadi, min 0,6465 kita peroleh dari 0,5. Kurangkan dengan 0,965. Seterusnya, min 0,315 kita peroleh dari 0,65. Kurangi dengan 0,6965. Dan seterusnya sampai responen ke 10, 0,635 kita peroleh dari 1,6 kurangi dengan 0,965. Jadi kolom ini adalah nilai-nilai Y kecil. Setelah dapat di kecil, kita cari nilai X1 kecil. Dengan cara yang sama, X1 kecil ini kita hitung dengan menselisihkan nilai-nilai X1 dan rata-rata X1. Ya, jadi min 1,25 kita peroleh dari pengurangan antara nilai 2 dengan rata-ratanya 3,25 Dan seterusnya Kemudian nilai X2-nya atau X2 kecil kita peroleh dari selisih antara nilai-nilai X2 dan rata-rata X2 Misalnya bahwa min 29 kita peroleh dari 20 kurangi dengan 49 Kemudian 27 kita peroleh dari selisih antara 76 kurangi dengan 49 Oke, Setelah kita dapatkan nilai Y kecil, X1 kecil dan X2 kecil Maka kita perlu mengalihkan Y kecil dengan X1 kecil Oleh karena itu kita bentuk kolom baru yaitu X1, Y1 atau X1 dengan Y X1 kecil dan Y ya, Jadi kita kalikan nilai-nilai Y kecil dengan X1 Ya, min 0,465 kali kanan min 1,25 adalah 0,5813. Kemudian, min 0,315 kali kanan min 1 adalah positif 0,1315, eh, dan seterusnya. Kalau dijumlahkan, seluruhnya adalah 2,495 jumlah perkalian x1 kecil dengan y. Lalu kita perlu lagi atau kita butuhkan perkalian antara X2 kecil dengan Y kecil. Ya, jadi nilai-nilai Y kita kalikan lagi dengan X2. Min 0,465 kalikan min 929 adalah positif 13,485. Kemudian min 0,315 kalikan dan min 24 adalah positif 7,56 dan seterusnya dan kalau kita jumlahkan, kita peroleh 54,5 oke, lalu apalagi yang kita perlukan, kolom yang selanjutnya adalah kolom perkalian antara X1 dengan X2 oleh karena itu kita bentuk kolom baru lagi, X1 dan X2 jadi kita peroleh dari min 1,25 kanan min 29 adalah positif 36,25 Lalu min 1 kali min 24 adalah positif 24 dan seterusnya Kalau dijumlahkan nah jumlah perkalian X1 dan X2 adalah 144,05 Nah ada lagi dua kolom lagi yang harus kita bentuk dari uh, data ini Agar kita bisa menghitung nilai konstanta koefisien dan Ya, x1 dan X2 maka kita membutuhkan uh, jumlah perkalian atau jumlah kuadrat dari X1 dan jumlah kuadrat dari X2 kita mulai dari jumlah atau nilai x1 dikuadratkan ya, jadi X1 ini kita kuadratkan 11 min 1,25 kuadrat adalah 1,5625. Min 1 kuadrat adalah positif 1, min 0,65 kuadrat adalah 0,4,225, dan seterusnya. ya Kalau dijumlahkan adalah 6,56. Kolom terakhir adalah kolom kuadrat dari X2. Jadi nilai-nilai X2 kita kuadratkan, min 29 dikuadratkan adalah positif 841, min 24 dikuadratkan adalah 570 dan seterusnya jumlahnya adalah 3190 setelah itu baru kemudian kita masuk kepada formula yang kita turunkan yaitu bahwa nilai B1 formula yang adalah ini ya, kita perlu mengalikan jumlah perkalian antara X1 dan Y jumlahnya kita kalikan dan jumlah X2 yang kita kuadratkan kalau kita kembali kepada Tabelnya berarti kita perlu mengalihkan jumlah perkalian X1 dengan Y adalah 2,495 Kalikan dengan jumlah X2 kuadrat adalah 3190 Nah ini berarti Kemudian kita perlu lagi mengalihkan jumlah X2 kali Y ya, Jumlahnya kita kalikan dengan jumlah X1 kali X2 Berarti kalau kita kembali kepada tabelnya Jumlah perkalian antara X2 dengan Y adalah 54,5 jumlahnya Kita kalikan dengan jumlah perkalian atau jumlah X1 kuadrat Atau jumlah perkalian X1 dengan X2 X1 dengan X2 perkaliannya ini jumlahnya adalah 144,05 Oke setelah itu maka kita masukkan semua angka-angka dari tabel tersebut ke dalam formula maka angka-angka yang kurang lebih seperti ini ya setelah kita sederhanakan kita kalikan ya 2,495 kalikan dengan 3,190 ya lalu 54,5 kalikan dengan 144,05 dan seterusnya penyederhana ini, ini. Ya, jadi ketika kita kurangkan maka B1 itu adalah hasil bagian adalah antara 108,32 dengan 176 Atau nilainya adalah positif 0,6155 Berarti nilai koefisien yang pertama adalah 0,6155 Setelah dapatkan nilai koefisien yang pertama maka cari nilai koefisien yang kedua dengan rumus ini Ya. Lalu dengan cara yang sama kita ambil dari tabel yang telah kita isi sebelumnya. Ya, kita masukkan ke dalam rumus, maka kurang lebih datanya seperti ini. Ya. Oke, lalu kita serahkan, maka kita akan memperoleh seperti ini. Ya. Jadi kalau kita uh, selisihkan pembilangnya diperoleh sebesar min 1880 saya ulang min 1000 eh, 1,8847 ya kita bagi dengan positif 176 hasilnya min 0,0107 berarti nilai koefisien B2 setelah dapat nilai koefisien B1 dan B2 baru kita bisa mencari nilai konstanta bahwa konstanta sama dengan yaitu rata-rata y kurangi dan perkalian b1 dan rata-rata x1 kurangi dan b2 kalikan rata-rata b2 x2 atau kalau kita masukkan ke dalam rumus maka inilah angka-angkanya ya atau kita seranakan kurang lebih seperti ini ya sehingga kita bisa memperoleh nilai konstanta nirlamin 0,5106 atau kalau kita formulasikan atau kita rangkum semua hasil estimasi kita, kita peroleh nilai persamaan regresi adalah ini. Nilai regresi atau persamaan regresi yang kita prediksi. Jadi yi hat adalah min 0,5 0,5106 tambahkan 0,6155x1 kurangi 0,01707x2. Jadi, inilah cara melakukan perhitungan nilai konstanta dan koefisien regresi, model regresi linear berganda dengan dua variabel bebas. Saudara, setelah kita melakukan simulasi perhitungan nilai konstanta dan koefisien regresi, model regresi dengan... 3 variabel atau dengan dua variabel bebas, maka selanjutnya kita akan coba lakukan simulasi perhitungan nilai konstanta dan koefisien regresi dengan jumlah k variabel. Nah, caranya adalah kita sudah turunkan kemarin dan menggunakan pendekatan matrik, dimana nilai konstanta dan koefisien regresi kita hitung dan rumus dari hasil penurunan yang kita lakukan sebelumnya adalah vektor p. P ini di sini sudah masuk di dalamnya adalah konstanta dan koefisien karena adalah vektor kolom, adalah hasil bagi antara perkalian antara matriks x transpose dengan vektor y. Kita bagikan dengan hasil kali matrik X transpose dengan matrik X. Nah, supaya bisa dioperasionalkan maka ini kita naikkan ke atas, yaitu kita inverskan ya perkalian antara matrik X transpose dengan matrik X. Sehingga rumusnya adalah inverse dari X transpose kali X kalikan dengan X transpose kali uh, y atau y vektor vektor y nah operasionalnya adalah pertama kalikan dulu dengan antara transpose x dengan x setelah kita peroleh perkaliannya kita uh, apa kita cari nilai inverse nya setelah itu kita cari lagi perkalian antara x transpose dengan vektor y hasil perkalian ini kita kalikan dengan perkalian ini itulah nilai uh, vektor p Ya, jadi nantilah dalam bentuk vektor kolom Oke, agar lebih pahamnya mari kita gunakan contoh soal yang kita gunakan sebelumnya Yaitu dengan data cross-section Nah, untuk lebih mudahnya kita coba gunakan Excel untuk menghitungnya Nah, pertama kita ketahui bahwa data yang ini ya Data yang telah diketahui dari soal sebelumnya maka dari data ini kita bentuk matriknya matrik X-nya adalah ini. Ya, ini kita peroleh dari nilai-nilai variabel X1 dan nilai-nilai variabel X2. Sedangkan satu ini adalah mewakili nilai uh, nilai konstantanya ya. Kalau kita kembali kepada model regresi linear sederhana uh, berganda. Nah, sedangkan nilai inilah vektor Y. Jadi ini kita baca adalah matrik X Sedangkan ini adalah vektor Y Oke okay, matrik X ini ketika kita transposkan Maka hasilnya seperti ini Ya baris jadi kolom, kolom jadi baris Oke okay, jadi karena di sini kita membutuhkan perkalian antara X transpose dengan vektor Y Maka matrik X vector atau transpose ini Ya kita kalikan dengan vektor y jadi prinsipnya kali atau baris kali kolom atau secara operasional matriknya kita hitung dengan excel dengan cara rumus begini jadi satu kali 0,5 adalah uh, 0,5 tambah lagi dengan satu kali 0,7 sama dengan 0,7 tambah lagi dan seterusnya oke itulah nilai uh, vektor x y atau matriks x dengan eh, vektor y. Sedangkan yang kedua ini kita kalikan baris kedua dengan kolom ini. Ya. Dengan cara yang sama kita juga terapkan untuk baris yang ketiga dari matriks x transposnya kita kalikan dengan vektor y. Oke. Setelah kita dapatkan itu maka kita boleh simpan dulu. Ya. Kita akan gunakan nanti lalu kita cari nilai X transpose kita kalikan dengan X atau matrik X ya jadi kalau ini tadi adalah matrik X X transpose nya lah ini ya kita kalikan prinsipnya sama yaitu kolom kali baris ya saya ulang baris kali kolom ya tidak terbalik ya sekali lagi baris kali kolom jadi baris pertama kalikan dan kolom pertama. Nah inilah dia. Ya jadi satu kali satu satu tambah satu kali satu satu tambah berarti dua. Ya tiga dan seterusnya. Nah ini 10 hasilnya. Kemudian baris pertama kalikan dan kolom kedua. Ya ini hasilnya. Kalikan lagi baris pertama dengan kolom ketiga, ini hasilnya. Kemudian kolom kedua dengan baris pertama, ini hasilnya, dan seterusnya. Setelah kita dapatkan nilai matrik X transpose kali Y, X kali X, saya ulang. X transpose kali x, maka selanjutnya kita cari nilai uh, adjoint dari ini ya, karena untuk mencari nya rumusnya adalah seper determinan kali adjoint ya. Jadi, uh, itulah langkah-langkahnya, dan seterusnya ya. Baru kemudian kita bisa dapatkan nilai konstanta koefisien dan atau koefisien model regresi dengan k variabel.